Halo teman-teman, balik lagi bareng Idol Project di konten terbaru kita, Improvisasi. Improvisasi Idol Project Improvisasi. Nah, dari namanya juga udah improvisasi tuh nah, kan. Kita di sini bakal belajar bareng sama teman-teman semuanya buat gimana caranya berimprovisasi ala Idol Project nih. Nah buat ikon yang pertama, aku bakal coba mengimprovisasi lagunya di yang judulnya Heavy Rotation. Nah tapi sebelum kita berimprovisasi, kita coba ulik dulu chord aslinya Heavy Rotation kayak gimana ya. Nah sebelumnya, mohon maaf nih ya, aku soalnya ngulik chordnya itu sesuai pendengaran aku sendiri ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan oke, Oke, saja kalau gitu. Dua, dua, I want I need you, I love you Di dalam perangku Keras berbunyi di dalam musikku Happy invitation Oh ya teman-teman, aku lupa ingetin Jadi di konten kali ini kita cuman bakal berinformasasi di bagian review aja. Dan sekarang saatnya improvisasi. Oke okay, nih di improvisasi kali ini aku pengen coba buat lagunya happy rotation dijadiin walaupun itu kayak lo-fi lo chill gitu. Kayaknya enak deh buat dengerin sambil ngopi santai di kamar gitu kan aku buat tiduran. Nah oke okay, kita langsung aja kalau gitu. Nah di chord pertamanya itu di chord aslinya kan itu E mayor ya, E mayor biasa kayak gini. Nah, aku pengen coba ubah jadi nuansanya itu jadi E9 omit 5, suaranya kayak gini. Nah, gitu. Jadi pas ah, jadi dilirik pertamanya I want you. Ah, ini sebelum I need you kita kasih jembatan sedikit. Kasih jembatan ini chordnya namanya B minor 6 ya. Jadi I want you I need you Nah disini uh, Aku pakai chordnya itu C crash minor 7 uh, Bentar aku lupa Aku catat dulu bentar ya Oke okay. C crash minor 7 omit 5 ya Kayak gitu Nada yang vokalnya juga diganti Jadi I need you Nah ini Langsung ubah lagi Chodnya ini namanya itu Bentar G crash minor 7 On D crash ya G crash minor 7 On D crash Eh aku sambil ngapain <laughs> Chodnya ya Soalnya panjang-panjang nama Chodnya nah, Langsung I love you I love you Nah I love nya ini pakai uh, A tujuh 7 I love you Kasih jembatan lagi ini namanya uh, EE 9 ya. Di dalam benakku di dalam benakku. Nah, di sini sama juga ada jembatannya sedikit jadi dari A mayo 7 di dalam nah, ini kasih jembatan. Jembatannya ini namanya Esus 4 ya di dalam benakku nah itu diganti lagi kodenya uh, diganti juga ada vokalnya itu ini kodenya namanya C crash 7 omit 5 ya. nah seperti begitu C omit C 7 omit 5 jadi di dalam benakku oke okay, kita coba dari awal ya I want you Kita lagi Keras berbunyi atau nah, keras berbunyi Balik ke A mayor 7 Keras berbunyi Nah ini S4 lagi Keras berbunyi Irama musikku nah, Ini diubah Ke ini lagi ya Jadi uh, Ke E9 omit 5 lagi Ke Berbunyi Lama Musicku music nah, itu ada jembatan juga ya sedikit musik Nah disini ada jembatannya sedikit Ini namanya uh, this Atau enggak decrease ya decrease on fish ya nah, decrease on fish Musicku Nah sini Ini ke balik lagi ke C C C C C minor 7 omit 5 C C minor 7 omit 5 Nah jadi berbunyi, Nah kayak gitu lanjut lagi ini yang terakhirnya Happy pake Fis minor tujuh happy rotation nah ini rotation nya itu pake uh, B9 ya. rotation rotation nya balik lagi ke E9 nomin 5 oke, okay. kita coba full nya ya dari awal i tapi kalau misalkan gitar sama vokal doang biasa aja ya bukan ada project namanya kok kayak gitu jadi entar kita bakal coba tambahin sama ada drumnya terus ada eh, bassnya juga ada vokal tentunya sama sound-sound lainnya lah kayak gimana hasilnya ini dia I want you. Oke okay, tadi uh, improvisasi perdana dari Adol Project ya Jadi buat kalian nih yang mau request lagu apa buat kita improvisasi di konten improvisasi Boleh banget di komen di bawah ya Dan jangan lupa nih kalau misalkan videonya bermanfaat Boleh di sharing, di like juga Sama jangan lupa di subscribe tuh channelnya Adol Project ya Oke okay, kayaknya sekian dulu ya uh, konten improvisasi buat yang sekarang saya Vincent Selvin sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Dah.